Jadi, kalau ada YouTuber, content creator, tetangga, sahabat yang bilang ke kamu kalau law of attraction itu bullshit, ya kan, gak bener, sesat, iyain aja. Simpan energi kamu dari orang-orang yang frekuensinya belum tentu sama kayak kamu, gak nyampe, oke? Okay? Gak semua orang dapat calling, gak semua orang dapat panggilan dari hati. Gak semua orang dapat spiritual awakening Kalau kamu ada panggilan gitu ya dari hati untuk belajar tentang ini semua Spiritual Dikombain dengan self development Yang membuat karakter kamu jadi lebih mantap Yaitu law of attraction dan hukum alam lainnya Berarti kamu itu orang terpilih Orang spesial Kenapa? Karena gak semua orang dapat panggilan kayak gini Banyak orang yang mikir apa sih bullshit mimpi ketinggian Udahlah pikir logika aja realistis Orang-orang yang ngomong kayak gitu, karena mereka masih ada mental block, mereka nggak percaya kalau keajaiban itu nyata, mereka nggak percaya kalau dari yang impossible bisa menjadi possible. Karena mereka belum pernah merasakannya. Nih ya, aku kasih tahu. kadang rezeki keajaiban itu bisa datang dari cara yang kita nggak bisa pikir pakai logika, dari pintu yang kita nggak pernah duga-duga, bahkan kita bisa nyembuhin penyakit khasnya, hanya dari apa, the power of your subconscious mindset. Jadi buat kamu yang bilang kayak law of choice itu bullshit, gak benar, you are right. Itulah yang akan terjadi. Loa gak akan pernah berhasil di dalam hidupmu. Karena orang percaya atau enggak, praktek atau enggak, Loa akan tetap berjalan di hidupmu gak peduli apapun yang kamu fokuskan negatif atau positif. Itulah yang akan ketarik ke dalam hidupmu. Kayak hukum gravitasi aja, kamu gak percaya ada hukum gravitasi, that's fine. Tapi kamu lempar ini pulpen, dia jatuhnya ke bawah. Sama seperti Loa, kamu gak percaya, that's fine. Tapi you create your life with your thought. Buat kamu yang belum tahu law of attraction itu sama sekali nggak sesat karena ada di semua ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Bahkan buat orang yang nggak beragama seperti agnostik, ateis. Kenapa? Karena ini adalah salah satu dari hukum alam semesta yang sangat powerful. Jadi buat yang berpikir kayak oh lawa tuh cuma sekedar berpikir positif aja ya. It's not that simple. Kamu harus bisa ngatur energi supaya ada di high vibration. Let go, detach, ya kan? The power of forgiveness, surrender, doing your inner work, benerin sifat-sifat toksi kamu. The power of berprasangka baik. Atur juga energi supaya jangan ada di lack mindset. Kamu harus punya abundance mindset. Masih banyak hal yang harus kamu pelajari tentang Loa. Si, I'm telling you, this is not that simple ada the power of take action juga dan percaya 100% jadi buat kamu yang bilang loa bullshit atau nggak percaya, that's fine